For video Aku Tak ada idea Tapi Aku kena buat video juga Sebab iyalah. Kita nak kena update kan Kalau lambat sangat buat video orang akan start Unsubscribe kita Aku okay, pakai Masing fast Aku nak syarat Dekat dua channel Ketik channel aku rasa Bagus lah Dia mampu Potong aku punya subscriber Seorang lah Satu lagi Youtuber dia Still Masih nak Naik dan dia Masih nak apa orang kata dia dah start grow dah start grow up yang lagi satu tu aku kenal aku tahu dia punya youtube channel dia punya subscriber dia 1.6 something k and now subscriber dia is 1.92 k subscribers i guess and yang 1.9 k tu youtube channel dia nama dia Uzaif Taufik kalau tak silap aku Oke, okay. yang kedua pula yang satu dia pelak subscriber dia lebih kurang 1.1.2 I guess so, rasa dia lebih kurang ah. Subscriber dia, eh nama itu channel dia Alif Irfan. Ah, okay so sekarang aku memang tak ada dia aku, tapi aku nak cakap, okay aku nak buat storytelling ah, rasa So guys ini adalah pengalaman aku semasa meniaga expo. Uh, Story adalah pasal isu pemakitan, isu-isu orang mengamuk pasal expo kan Perniaga-perniaga kecil lah, kena tutup, kena guna tika lah sebab Umum PKP terlalu lambat yeah. dengan orang So, nak tak nak diorang terpaksa Diorang terpaksa tu juga tutup, kejap belah aku akan hidup kipas panas gila yeah. Minta maaf lah kalau lighting ni tak muaskan Light aku rosak, banyak barang-barang aku dah rosak Equipment aku, syuting aku dah rosak Kalau korang tahu, speaker uh, Mikrofon aku dah rosak Lighting aku banyak dah rosak So, tu menyebabkan aku dah letak Bersemangat dalam video, tapi aku terpaksa video. Okay, kisah, kita Let's continue dengan cerita kita Okay, cerita ni terjadi pada tahun 2014 Tak pun, 2013 Sangat memenatkan Aku pergi berniaga expo di sungai besar Stadium, sungai besar Sungai besar stadium Mini stadium lah orang kata Dan selama 10 hari Tambah sehari, 11 hari 11 days Kedap Tanpa rehat lah, orang kata Memang kita barai gila-gila First day, hari Jumaat Hari Jumaat, petang pukul 11 Eh tak, pukul 5 lebih Aku dah keluar dari ponad ni aku Macam biasa Eh ada dia okay, mesek. Kita orang aku dengan abah aku, kita orang pergi ke Sabah Bernam, and pick up lah essential things. Which is um, equipment for niaga lah untuk nyaga. Then kita ada khemah, kenopi dan macam-macam. So kita bawa ke stadium, sangat besar stadium. Then Pasang, pasang, pasang, pasang Dalam pukul 1, pukul 2 pagi Settle Dan kita balik Kita balik hmm. Kita balik dan kita pergi ke Supermarket Aku tak ingat kita pergi, kita pergi Supermarket mana Tapi kita belilah kelengkapan untuk masak semua kan. Tumpu sikit je Dan keesokan harinya, beli juga dan esoknya start hari pertama yang penat. Macam biasa kita buka, kita punya barang-barang niaga semua kan. Dan orang pun start datang berkerumun. Itu nama dia yang seingat aku ah. Itu untuk Palestin. Palestin tak silap aku. Palestine punya orang kata carnival lah dan duit tu orang kata, contoh kan RM10,000 um, orang dah melabur bagi bayar dekat uh, majlis daerah and then maybe uh, boleh jadilah 50% daripada keuntungan uh, from that RM10,000 uh, orang sumbangkan dekat Palestine punya NGO untuk bantu orang-orang dekat Palestine so aku bangkitkan balik cerita ni sebab benda sekarang kita tengah tengah hype dengan isu Palestine versus Israel, Zionis tu semua aku tak nak sentuh dulu tapi yang aku nak sentuh sekarang ni, aku nak cakap yang kita sebagai Islam kenalah ambil tahu, even though kita takut dengan perperangan, tapi kita kena ambil tahu juga kita doakan kot if kita tak mampu we can afford to to donate from use our money kita tak mampu tapi kita mampu menyumbangkan doa Kita mampu menyumbangkan doa dan Macam-macam lagi Dan ok back to the story Kita dan ada stage buka di kan Dan kita ada macam-macam aktiviti lah Ada restoran funfair Macam-macam ada kereta Orang kata kereta langgar tu Ada super lupa Ada karaoke dan macam-macam lagi And then, start hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. enam Takde apa-apa macam biasa Just daily essential things that we do every day when the carnival tu Sepanjang during the period of carnival tu Sampai day six, ada something was happen. Before before this, uh, be, uh, sebelum before the day six, uh, five, four, three, two, one tu semua Aku, abah aku Aunty aku Dan juga nenek aku I guess Ada lagi Lagi seorang tau Aku tak ingat dah nama dia 5 orang Kita orang yang kendali ke semua Kita orang yang Buat semula And then Start daripada hari yang keenam, <coughs> Kita start Mama aku datang tolong Sebab Akhirnya mama aku datang tolong Sebab kalau korang nak tahu Keuntungan berniaga ke Expo ni memang Tak boleh dijangkakan Memang untung gila Kadang-kadang satu hari Tiga ribu Satu hari Tiga ribu Dua ribu Tiga ribu Tak pernah lari daripada Jumlah tu So Kita melakukan lagi pekerja Mama aku datang tolong Hari keenam, 6 cap Masak macam biasa Untuk customer Dan pada malam Maghrib Pukul Tujuh lebih Aku tengah Abah aku tengah settlekan adalah something tengah settle kan Mama aku menjaga seorang Eh, abah aku Aunty aku Ada urusan pergi Pick up lagi barang untuk kita bawa lagi ke You know, pergi dekat tempat Nyaga tu Aku, mama aku Dengan pekerja lagi seorang Mama aku yang masak Basically, mama aku yang masak Aku jadi waiter je, aku suka hantar semua kan <coughs> And then ntimo sepen. Mama aku disengat dengan Tembuan Tembuan tebuan, tebuan. Ah, kuranglah. Dekat tangan ke mana? Tangan kanan. Tahan kanan, kanan. tak silap aku. Asyik baik. Um, time tu kita ada lagi klinik Satu Malaysia. Tak ada jauh sangat daripada hospital, tak perlu pindah klinik lain. Oh, so kita pergi klinik Satu Malaysia tu. Aku tak boleh nak nyaga You know, tangan dah sakit Dan kita go through Hari ke-7, 8, 9 Ke-10 Eh, hari ke-7 Hari ke-7 Aku kena masuk singing competition Dekat situ Aku kena bayar fee Sebanyak 5 ringgit Tak aku Dan aku nyanyi Aku dapat nombor 5 Tak silap aku Aku ada Si, si jel Ya aku ada si jel ya. Dan Ini je storytelling aku nak cerita Tak ada pergajaran ke apa, Cuma Aku nak share Cerita dengan korang Pengalaman tu memang sangat Best lah Selama 11 hari Kita tak Cukup rehat Kita tak cukup rehat Kita You know Ya kita tak cukup rehat Tak cukup tidur Hari-hari Untuk -hari, pukul 2 Hari-hari tutup pukul 2 Bila je nak tidur? Tutup pukul 2 tu bukan tutup terus Kita nak gandang kemarin kita pukul 3 Pukul 4 kadang-kadang dan -kadang. tidur Lepas subuh Dah kena bangun nak kena pergi beli barang lagi Kena pergi beli barang lagi Then sama lagi, lagi, lagi Memang orang kata bawa mata ni hitam gila lah Balik tu Tapi it was the best experience That I have ever had lah Guys That's all Defo kita subscribe lah kau boleh share support aku untuk aku dapat 2k. Dan dekat dah sekarang dan dah, dah 172 k Sikit je sikit je kita dapat 2k. Then kita lebih juga semangat. Orang jangan tanya mana kru-kru aku kru Nanti aku cerita dekat next video. So guys, defo kita subscribe lah kau boleh share. I'm Nina and SK Universe. So, bye.